Oke salam youtube pemula Jadi sekarang saya mau Berbagi cara untuk menampilkan fitur Video singkat di youtube Yang tidak tampil Terus cek dulu Apakah fiturnya sudah Tampil atau belum hmm, Belum tampil kan Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Cara menampilkan video singkat di YouTube, jadi intinya kita harus pakai VPN. Kalau saya ini pakai VPN Turbo Versi Lite yang ada di Play Store. Intinya, kalau kita mau menampilkan fitur video singkat. Kita harus pakai VPN. Kita hubungkan dulu VPN-nya. Nah, kalau sudah terhubung, jangan di-close. Kita langsung buka YouTube. Apakah fitur video singkatnya udah tampil apa belum? kita cek apakah sudah ada nah sudah ada kan jadi intinya kalau kita mau menampilkan video singkat fitur-fitur video singkat di YouTube kita harus pakai VPN kalau VPN selain yang saya pakai saya belum coba coba aja kalian pakai VPN VCPON Anunitun apa bisa apa enggak kalau saya pakai hmm, turbo VPN turbolit banyak cari aja di restore oke cukup sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman yang uh, kebingungan mau menampilkan fitur video singkat di youtube Salam Youtube Pemula